halo guys ini gue mau jujur ya Oh ya mau jujur apa ini jujur ya ini jujur loh iya mau jujur jujur apa ini jujur loh oh, udah ngomong "Lah, Dari, tadi gue mau jujur mau jujur mau jujur apa gue pernah ngechat teman chat chattingan eh sama teman gue <laughs> di samping gue sendiri Astagfirullahaladzim Maimunah Kalau hanya kau ngomong mau cheatingin orang di sebelah aja Kenapa lama kali Maimunah Yang kutunggu tunggu tadi aku berharap kau itu dimakan buaya di sawah Aduh kau ini Aduh Aku nanya serius nih Serius nanya ya Kalian pernah nggak nangis eh, air Tapi air mata kalian itu jatuh Cuma mau bilang itu aja Air mata jatuh kalau namanya kita nangis tuh air mata pasti jatuh marcona, Ya ampun, aku berharap kau yang jatuh Lama-lama kau bikin emosi gua aja, iya Aduh, kusah efek topor tau kau, emosi kaget iya. Pacaran kok pamer di sosmed Pamer... eh... Pamer di FB dong, eh... di WA... eh... di... di IG dong buaya ke pohon nangkah... eh... Nangka e, ke buaya. Huh? Yang betul yang mana Munarong? Oh? Buaya apa kepon ka? Nangka atau kepon ke buaya? Aduh, kau ini. Yang mana yang betul? Eh, eh eh salah. Eh buaya ke ek ek kedar darat Eh ke buaya. Aduh, buset, serempet Eh, di sana gunung. Di sini gunung. Huh? Cakep. Teruskan. Di sana jurang, di bawah jurang, di, eh, di sini jurang, makin cakep. Eh, kalau kamu bingung, telpon gue aja. Eh, wajahmu memang imut. Eh, bodimu, eh, kayak siput. Eh, tingkahmu membuatku lucu. Eh, tapi sayang. Hobimu kentut, ah, <tuk> kentut, aduh busa seret tet tet tet. Mana ada? Eh, hey, kau nanya yang benar apa? Apanya yang dimana? Dimana dimana mulu? Mana ada kelebihan? <tuk> <tuk> gampang itu mah, gampang banget. Dimana kelebihan? Pasti ada kekurangan pasti beli ada kembalian. Ayo, Dik. Tadi, enggak, enggak. Lu pikir beli kali di mana ada kelebihan, di situ ada kembalian.